Hari ini kita akan membahas tentang pil KB lagi nih. Jadi, ada pertanyaan gini: minum pil KB kok jadi tidak haid? Nah, loh, jadi inilah alasannya. Bila memutuskan untuk menggunakan pil KB, maka akan ada efek sampingnya. Salah satunya adalah haid yang tidak teratur, atau bahkan tidak haid sama sekali. Efek samping ini disebabkan oleh hormon yang terkandung dalam pil KB. Hormon buatan inilah yang bertugas mencegah kehamilan dengan cara Yang pertama, mencegah ovulasi Opulasi itu lepasnya sel telur dari pabriknya Sehingga tak ada yang bisa dibuahi oleh sperma Dua, menipiskan dinding rahim sehingga haid tidak terjadi Lalu, apa hubungan dinding rahim dengan haid? Jadi gini, saat, saat haid, dinding rahim inilah yang akan meluruh menjadi darah karena ketidakseimbangan hormon yang terjadi, dinding rahim mengalami perubahan struktur sehingga tidak akan menebal dan tidak akan meluruh. Tak hanya gangguan siklus haid berupa amenorea atau tidak menstruasi, pengguna pil KB juga bisa mengalami pendarahan berupa tetesan atau bercak-bercak. Gitu, ya, Pendarahan di luar siklus haid dan... Pendarahan haid yang lebih lama dan atau lebih banyak daripada biasanya. Nah, pertanyaan selanjutnya, berbahayakah jika lama tidak haid? Dari penjelasan tadi, tidak haid hanyalah efek samping penggunaan pil KB sebagai upaya pencegahan kehamilan, dan hal ini tidak berbahaya. Siklus haid akan kembali normal beberapa minggu setelah berhenti minum pil KB. Lalu, darah kotor kita menumpuk di dalam tubuh ya? Wah bahaya dong gitu kan. Nah setelah menerima info dan penjelasan tadi, jangan sampai ada lagi pemahaman yang keliru ya. Jadi haid memang tidak akan terjadi saat dinding rahim menipis dan tidak adanya mat, uh, tidak adanya penempelan sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma. Hal itu disebabkan oleh hormon yang ada di dalam pil KB. Jadi nggak ada tuh yang namanya darah kotor mengandap di tubuh kita melainkan memang proses menstruasinya yang tidak terjadi. Jadi buat bunda yang ingin haid terus tiap bulannya, bisa loh menggunakan KB jenis lain seperti IUD. IUD ini bukan KB hormonal, sehingga pasti haid tiap bulannya. Ketahui informasi detail tentang IUD di channel YouTube Bangku Kencan. Demikian informasi dan penjelasan mengapa minum pil KB kok jadi tidak haid. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya.